warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini aku akan review teman-teman udah lihat sendiri ini para aku punya ini HP Oppo A12 teman-teman guys lihat ini RAM nya ini 3GB giga. 3GB giga per 32GB ini akan aku anterin teman-teman semuanya ini 3GB per 32GB HP Oppo ini ini pasarannya Oppo A12 ini Taraai, ini data harganya Rp 900 juta800 Rp Rp1899.000 alias 19.900. Ini yang akan aku review Oppo ini. Lihat RAM-nya. Klik RAM-nya. Ini 3/32 GB. Dia keluaran tahun 2020, masih baru banget nih. Tahun 2020. Ini kebetulan yang aku review ini warnanya adalah biru. Ini dia. Kelihat dulu di sini dia layarnya 6,22 HD plus waterdrop screen dan dual kamera terus lagi dia ada printer print dan 4230 mAh baterainya ini dia, atau sebentar ini agak susah bukanya guys sebentar ini arisan ya guys, cash dan arisan khusus anggota, ini bisa cicilan Sebentar, ini harganya satu juta sembilan ratus. Kemarin aku udah masukin di uh, harganya itu, aku udah masukin di blog kita, blok ASB Lancar Jaya. Sejuta sembilan ratus harga cashnya, plus sebentar. sejuta sembilan ratus harga cashnya plus harga arisannya hargalah Rp209.000 harga arisannya adalah 209000 dikali 10 bulan Oppo Oppo A12 ini ada harga baransi dan lain-lainnya ada colokan ini ada buku petunjuk dan ada kartu garansi. Ini kartu garansinya udah distempel sama toko. Biasanya. Ini dia. Tada. Dia sekarang semuanya cuma ada casan. Casan sama dapat kulit ini aja. Ini adalah HP-nya. Kita buka ini mau dianterin, tadi udah kita cek nih dia. tampilannya mau mau mosaik kayak gini dan ini kalau, uh, kalau dipegang tuh kayak gini ya kerasa gitu ya jadi nggak gampang jatuh ini tuh dia lihat kamera di sini dua di sini udah fingerprint dan ini kolom-kolomnya jadi kalau mau buka mau masukin kartu di sini ya teman-teman ini ada tombol kecil-kecil ngecilin suara dan ngecilin gambar ini ada tombol power on off kita pencet ini dia tampilannya tara ini dia oppo a12 Oppo A12, ini dia HP-nya. Oppo A12 ini RAM-nya 3GB, jadi teman-teman udah tahu, udah kencang, udah cepet. Uh, ini udah yang terbaru dan ini teman-teman murah banget 19 karena tahun kemarin itu yang harganya 19 itu masih RAM 2GB, tapi tahun ini tahun 2020 itu harga 19 udah RAM dapat 3GB. Ini tampilannya layarnya cerah banget ya Oppo lah gitulah nih layarnya pastinya terang banget kalau Oppo udah ketahuan nah kan ya kan beda banget kan Uh, layarnya mantap tenang lihat layarnya guys aduh cantiknya pokoknya kalau Oppo itu kamera itu dia pasti layarnya nah, nah layarnya ini video ini contoh video ya cerah banget kan tuh lihat kan cerah banget kan tuh uh cantiknya. ini sekarang kita coba fotonya. no, nah, ini pakai yang gak pakai lampu, ini pakai lampu. ini aktif. Tuh. ini lampu kamera depannya guys. oh, kamera depannya guys. nah, lalu masang lihat aku kan. hi hi ini aku. Bagus kan, kamera depannya kan, teman-teman cerah banget kan, kamera depannya mau lihat. Iya, oh, yeah. ini adalah Oppo. Ya, tampilannya guys cerah banget mantul. Ini dia. Nah ini ada menunya ada di atas menu OPPO nya ada asisten dan lain-lain. Ini biarin nanti diatur sama orangnya yang punya karena ini kan untuk. Untuk customer ya ini udah ada aplikasi semuanya. Biasanya tinggal tinggal update ini dia kameranya tuh maziyknya ini 100 uh, 290.000 cicilah ah arisan selama 10 bulan dan ini harganya 100 1.900 cashnya. Ini terkesan 19, harganya masih tinggi belum turun 19 harga 19. Oppo A12 harga cashnya 19 dan Arisannya 209.000 yang mau daftar. Yuk buruan-buruan, Kalmi buruan. 4426 di KSB Lancar Jaya, teman-teman. Oke, okay, ini dia. Kalau misalnya teman-teman mau mau beli secara online pun sampai rumah, tenang aja sama aku. Pasti barang sampai rumah. Mau beli cash juga boleh, transfer antar bank boleh. Kalau misalnya khusus untuk anggota juga dia juga bisa, uh, selamat aja bisa bayar pembayaran melalui Indomaret, Alfamart dan segala bang ada, pokoknya tenang aja, dijamin lancar jaya guys. Ya udah, thank you semuanya, thank you terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.